Keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2020. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Aquarius di bulan Oktober Tahun 2020, selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu kategorinya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2020. Untuk kategori yang pertama adalah support energi kepada kesehatan.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 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk yang pertama adalah kesehatan seorang Aquarius di bulan Oktober adalah six of swords ataupun enam pedang secara umum di sini diartikan mendayung roda kehidupan sendiri tanpa terlihat oleh orang yang ia sayangi meskipun ia akan terjatuh dan bangun lagi di sini juga melihat sebuah pengalaman hidup dan di sini mengartikan seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2020 akan jatuh bangun untuk mendayung sebuah roda kehidupan bersama keluarga dan di sini di saat ia terjatuh keluarga tidak akan melihat karena di sini seorang Aquarius akan menutupi rasa sakit yang ia alami untuk menjalani roda kehidupan bersama keluarganya dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2020 itu mengalami sedikit penurunan namun di satu sisi ia mencoba untuk menutupi kekurangan ataupun menutupi kelelahan yang ia dapatkan karena bekerja untuk memperjuangkan keluarganya sendiri dan di sini terlihat jelas bahwasanya seorang Aquarius kesehatannya akan menurun namun ia tidak mau kelihatan di depan orang yang ia sayangi ataupun orang tercintanya terlihat jatuh ataupun sedang dalam kondisi tidak stabil terutama di dalam suatu kesehatan dan untuk support energinya adalah page of cup secara umum page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan kesehatan yang menurun di bulan Oktober tahun 2020. Namun ia tidak ingin kelihatan sakit di depan keluarganya, terutama orang-orang yang ia cintai. Dan di sini orang yang paling ia cintai adalah seorang anak yang merupakan menjadi penyemangat ataupun support energi kepada seorang Aquarius. Agar Aquarius tegar dan bangkit untuk menjalani kehidupan meskipun ia sedang mengalami kesehatan yang tidak stabil. Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Oktober dan kartunya adalah 8 Open ataupun 8 koin. Secara umum, 8 Open itu diartikan mulai menghargai hidup, mulai menghargai sebuah proses ataupun sebuah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keuangan dan di sini menggambarkan keuangan seorang aquarius di bulan oktober tahun 2020 itu tidak akan mengalami gangguan apa-apa tidak akan mengalami penurunan dan tidak akan mengalami peningkatan namun di sini seorang aquarius kelihatan sedang giat ataupun sedang gigihnya untuk melakukan usaha ataupun untuk melakukan suatu upaya agar keuangannya semakin meningkat dan keuangannya akan semakin bagus di bulan Oktober tahun 2020 dan di sini di bulan Oktober nanti juga seorang Aquarius belum mendapatkan keuangan itu namun di sini ia masih berupaya untuk hasilnya seorang Aquarius hanya bisa pasrah namun ia akan tetap fokus untuk bekerja dan tekun untuk melakukan suatu upaya meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle. Secara umum, page of Pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini kelihatan bahwasanya keuangan seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2020 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun ia akan melakukan usaha ataupun upaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan keuangannya. Dan di sini, seorang Aquarius melakukan usaha tersebut dikarenakan ia mendapat support ataupun dapat dorongan dari seorang anak yang merupakan anak Aquarius sendiri selanjutnya kita kartukan pekerjaan seorang Aquarius dan kartunya adalah Seven of One ataupun tujuh tongkat secara umum Seven of One itu diartikan berusaha menghadapi dengan diri sendiri berusaha menjalankan dengan usaha sendiri Berusaha untuk mendapatkan sebuah karir yang baru, berusaha untuk mendapatkan suatu titik terang di dalam segi pekerjaan dan mendapatkan hasil yang maksimal dari pekerjaan. Dan di sini menggambarkan bahwasanya karir seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2020 itu akan mengalami suatu peningkatan dikarenakan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan lebih giat, lebih fokus dan lebih bersungguh-sungguh di dalam bekerja sehingga di sini akan terjadi peningkatan yang sangat drastis kepada karir dan pekerjaannya namun di sini hasilnya belum kelihatan dikarenakan keuangan belum terjadi perubahan yang drastis namun di sini seorang akoris hanya fokus untuk pekerjaan dan karirnya yang bertujuan untuk meningkatkan keuangan dan kehidupan di bulan Oktober tahun 2020 di sini juga kelihatan bahwasanya usaha yang dilakukan oleh seorang Aquarius merupakan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain namun dengan dorongan dan support dari keluarganya ataupun orang-orang terdekatnya. Di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan melakukan suatu usaha yang merupakan satu pekerjaan sampingan yang akan mendorong keuangan serta kehidupannya lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of pentakel, secara umum kenaik of pentakel itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, ataupun usianya masih di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang akunur di bulan Oktober tahun 2020 akan mengalami peningkatan, dan ia berencana untuk melakukan suatu usaha ataupun pekerjaan sampingan, yang dimana usaha dan pekerjaan itu ia lakukan sendiri, dan di sini. Suatu dorongan ataupun masukan yang sangat positif diberikan oleh seseorang sahabat ataupun orang terdekat seorang Aquarius agar lebih fokus dan lebih tekun lagi untuk memperjuangkan kehidupan serta dari pekerjaan di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk kartu Asmara seorang Aquarius di bulan Oktober adalah six of cup ataupun enam piala secara umum six of cup itu diartikan terbuka berbagai pengalaman dan berbagi serta pengertian kepada pasangan dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2020 seorang Aquarius akan semakin dekat semakin mesra dan semakin menyayangi serta semakin perhatian kepada pasangan disimbolkan dengan seseorang yang memberikan bunga kepada orang lain di sini juga bisa diartikan seorang Aquarius akan betul betul memperhatikan, memberikan kasih sayang, menutupi semua kebutuhan yang dimiliki oleh pasangan dan di sini seorang Aquarius akan betul betul bertanggung jawab kepada seorang pasangan dan di sini tujuan Aquarius untuk melakukan itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan Oktober tahun 2020 bersama seorang pasangan dan di sini usaha itu akan direspon oleh seorang pasangan dan diberikan tanggapan positif dari pasangan kepada seorang Aquarius atas usahanya untuk mendapatkan kebahagiaan bersama di dalam suatu kategori hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan disini menggambarkan Seorang Aquarius melakukan suatu usaha ataupun melakukan upaya yang benar-benar tanggung jawab memberikan perhatian kepada pasangan, di mana pasangan memberikan respon dan tanggapan yang positif kepada seorang Aquarius, di mana usaha tersebut didukung penuh oleh seorang sahabat Aquarius ataupun kerabat serta keluarga Aquarius untuk membahagiakan pasangan di bulan Oktober tahun 2020, dan di sini bisa kita lihat untuk kartu kesimpulannya adalah. The carrier. Secara umum, the carrier itu diartikan maju terus, terus melangkah pantang mundur dan selalu melakukan usaha apapun hambatannya. Dan di sini meyakinkan diri bahwasanya usahanya akan membuahkan hasil yang maksimal bagi kehidupannya. Dan jika di carrier kita gabungkan dengan kartu kesehatan Aquarius, di sini menggambarkan kesehatan Aquarius menurun di bulan Oktober tahun 2020, dimana ia tidak mau terlihat sakit di depan. Seorang anak yang merupakan anaknya sendiri dan dikirim di sini menggambarkan seorang Aquarius akan berusaha bangkit, meskipun itu akan menjadi suatu tantangan terberat kepada seorang Aquarius, dikarenakan di sini Aquarius berusaha menutupi kondisi kesehatannya yang sedang tidak stabil di depan orang-orang tercintanya. Dan jika kartu kereot kita gabungkan dengan kartu keuangan di sini, menggambarkan keuangan Aquarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Oktober. Namun, ia akan melakukan suatu usaha untuk membahagiakan seorang anak ataupun keluarganya, di mana dukungan dan support didapatkan dari seorang anaknya sendiri. Dan, the kereot di sini menggambarkan seorang Aquarius akan terus melangkah, terus maju pantang mundur, dan terus bersemangat untuk mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya jika kartu dealer kita gabungkan dengan kartu kari pekerjaan seorang Aquarius di sini menggambarkan karena seorang Aquarius akan meningkat di bulan Oktober tahun 2020 dimana mana di sini seorang Aquarius juga membuka usaha sampingan yang bertujuan untuk menunjang keuangannya lebih bagus, serta kehidupannya lebih bagus dan di sini ia mendapatkan dukungan dari seorang sahabat ataupun keluarganya. Dan di di sini menggambarkan Meskipun seorang Aquarius bekerja sendiri dengan ide sendiri dan usaha sendiri, seorang Aquarius akan maju terus apapun resiko yang akan ia hadapi ke depannya. Dan selanjutnya, jika kartu Dekaria kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Aquarius sini menggambarkan, seorang Aquarius benar-benar ingin memperhatikan pasangan di bulan Oktober dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan bersama, dan di sini seseorang sahabat kerabat ataupun seorang saudara memberikan suatu dorongan dan motivasi kepada Aquarius agar terus melangkah dan melakukan upayanya. Dan the carrier di sini menggambarkan Aquarius sudah bertekad dan berniat untuk melakukan membahagiakan pasangan apapun rintangan dan apapun yang akan ia hadapi kedepannya. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2020 itu berada di angka. 6 68 87 76 dan 66. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aquarius di bulan Oktober tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Ada yang lain juga tahu informasi ramalannya? Akhir kata saya ucapkan